siswa dimanapun Anda berada saat ini Anda sedang menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah Ekonometrika Dasar dengan saya Tausi Dewa. Saya berharap Anda semua tetap semangat mengikuti perkuliahan daring dengan saya dengan menyimak video penjelasan materi perkuliahan kita dengan baik. Saudara pada pertemuan kita pertama hari ini kita akan berdiskusi dengan topik konsep dasar ekonometrika. Apa itu ekonometrika? Bagaimana metodologi belajar ekonometrika? Sampai pada perangkat pembelajaran yang harus kita butuhkan dalam ekonometrika menjadi bekal awal Anda belajar ilmu ekonometrika dengan saya. Bagaimana penjelasan materinya? Silakan Anda simak videonya dengan seksama. Saudara mengawali pembelajaran kita pada ekonometrika, kita harus awali dengan pemahaman yang benar tentang konsep dasar ekonometrika. Pertanyaannya, apa itu ekonometrika? Kata ekonometrika, kalau kita terbisuri, itu berasal dari kata ekonometriks, yaitu penggabungan dua suku kata, economics dan metric. Dari dua suku kata ini, kalau kita terjemahkan, maka arti dari ekonometrika atau ekonometriks adalah ukuran-ukuran ekonomi atau mengukur fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi untuk memberikan gambaran bagaimana fenomena itu terjadi untuk memberikan solusi atas fenomena yang terjadi. Nah, ini arti kata secara harafiah, kata dari ekonometrika. Nah, kalau kita lihat pandangan atau uh, definisi yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang dikatakan atau dikemukakan oleh Gelberger, bahwa ekonometrika itu merupakan bidang ilmu sosial di mana penggabungan perangkat teori ekonomi, teknik matematika, dan teknik statistika untuk menganalisis fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi. Berarti bahwa ekonometrika itu merupakan penggabungan tiga bidang ilmu sekaligus yaitu ilmu ekonomi, kemudian statistika, dan teknik matematika oleh karena itu maka belajar ekonometrika tentu tidak terlepas dari penerapan ketiga bidang ilmu ini hal yang tidak berbeda atau hal yang sama juga dikemukakan oleh Samuelson bahwa ekonometrika itu merupakan ilmu tentang tinjauan peran ilmu ekonomi yang mencakup aplikasi statistik matematik atas dasa atas data-data ekonomi untuk memberikan Dukungan empiris terhadap model yang disusun berdasarkan matematika ekonomi Serta memperoleh hasil berupa angka-angka Jadi lebih tegasnya bahwa untuk mempelajari ekonometrika Kita harus paham teori ekonominya Baik itu mikro maupun makro Kemudian harus paham teknik matematikanya Dan harus paham juga teknik statistikanya Jadi itulah gabungan ilmu yang ada dalam ilmu ekonometrika Awalnya ekonometrika ini hanya diterapkan pada pengkajian fenomena ilmu ekonomi. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu ekonometrika berkembang dan mulai dilirik oleh ilmu-ilmu yang lain untuk diterapkan pada bidang-bidang ilmu sosial yang lain, katakan seperti ilmu manajemen. Karena apa? Di dalam ilmu ekonometrika ini kita bisa mendapatkan beberapa hal yaitu bahwa dengan belajar ekonometrika kita bisa mendapatkan atau bisa memberikan kontribusi dalam memberikan prediksi atau ramalan tentang sebuah fenomena yang dapat bermanfaat kepada banyak pihak yaitu para pengambil kebijakan, para decision maker dan lain sebagainya yang kedua ekonometrika ini dapat membantu pengambilan kebijakan atau keputusan sehingga pada berbagai uh, bidang ilmu bisa diterapkan ekonometrika ini, seperti yang saya katakan tadi, bidang ilmu manajemen. Ya, seorang manajer harus atau membutuhkan dasar-dasar dalam mengambil sebuah keputusan manajemen. Dasar-dasar keputusan inilah kemudian bisa dihasilkan melalui penggunaan teknik ekonometrika. Dan yang ketiga adalah dengan ekonometrika bisa membantu analisis struktur ekonomi atau analisis tingkat uh, lintas se sektoral. Belajar ilmu ekonometrika tentu ada landasan berpikir filosofinya, yaitu dasar ilmu penggunaan teknik-teknik yang ada dalam ekonometrika. Kalau kita lihat perkembangan cabang ilmu ekonometrika ada dua pada dasarnya, yang pertama adalah ekonometrika bidang theoretically dan yang kedua ekonometrika terapan. Biasanya pada bidang ekonometrika teoretikal inilah dikembangkan oleh atau didalami oleh para penggiat ilmu ekonometrika. Biasanya itu di bidang ilmu ekonomi. Tetapi kalau ekonometrika terapan, umumnya didalami oleh para pengguna-pengguna teknik ekonometrika seperti bidang ilmu manajemen dan beberapa bidang ilmu sosial lainnya. Nah, melihat atau melirik atau Memahami konsep dasar perkembangan ekonometrika ini sesungguhnya tidak terlepas dari dua dasar berpikir cabang ilmu ekonometrika, yaitu menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan klasikal dan pendekatan Bayesian, baik itu pada ekonometrika teoretikal maupun pada ekonometrika uh, terapan. Saudara, pada dasarnya ilmu ekonometrika ini memiliki metodologi tersendiri, yaitu berbeda dengan ilmu ekonomi, ilmu statistika, maupun ilmu matematika, walaupun ekonometrika merupakan penggabungan dari ketiga bidang ilmu ini. Nah, apa saja metodologi yang harus kita pahami mempelajari ekonometrika? Di sini saya akan gambarkan dua paham tentang uh, metodologi ekonometrika, yaitu, uh, metodologi menurut klasik dan metodologi menurut atau pandangan modern. Kita awali dengan uh, metodologi menurut klasik, seperti apa tahapan yang harus kita lalui dalam melakukan atau menggunakan teknik ekonometrika sebagai tools atau alat analisis yang kita akan gunakan. Menurut klasik, bahwa diawali dengan pernyataan teori atau hipotesis. Berarti bahwa teori-teori ekonomi yang ada itu disusun hipotesisnya Atau harus ada pernyataan-pernyataan teori Kemudian dari teori itulah kemudian dibentuk model ya, Dari teori kemudian dimodelkan dalam bentuk model matematis Kemudian dikumpulkan data Lalu diestimasi model Lalu diuji hipotesis Dan kemudian dilakukan peramalan-peramalan Nah inilah tahapan dalam mempelajari ekonometrika menurut klasik Nah sedangkan metodologi modern bahwa sebenarnya ekonometrika itu tidak hanya sebatas itu Melainkan ada pengembangannya Yaitu ada uji spesifikasi model yang kita kemukakan Nah tahapannya apa? Yang pertama kita awali dengan pernyataan teori Yaitu teori-teori ekonomi yang akan kita jadikan sebagai landasan dalam penyusunan model yang akan kita bangun Setelah kita pahami teorinya maka kita bangun model matematisnya dalam bentuk persamaan matematis yang umumnya, sifat dari model matematis ini adalah bersifat non-stochastic, yaitu bahwa uh, dari model matematis itu kemudian kita kembangkan menjadi model statistik atau model ekonometri, yaitu bahwa tidak hanya variabel yang ada dalam model yang menjadi penentu variabel independennya. Melainkan ada variabel yang lain yang tidak dimasukkan ke dalam model yang diwakili oleh residual model, atau disebut juga dengan model yang stokastik. Dari model statistik yang sudah kita bangun, kemudian kita kumpulkan data, setelah itu baru kita lakukan penaksiran parameter dengan menggunakan metode-metode taksiran yang ada. Katakan metode OLS, metode maksimum likelihood, dan beberapa metode estimasi lainnya. Setelah itu, model yang sudah kita estimasi tidak langsung kita gunakan untuk melakukan peramalan, melainkan harus ada uji spesifikasi model. Apakah model yang kita kemukakan telah memenuhi asumsi atau tidak? Apakah model yang kita bangun adalah model yang efisien atau tidak? Jadi kita harus lakukan uji spesifikasi model yang tidak ada pada metodologi klasik. Setelah itu baru kemudian kita melakukan uji hipotesis, model yang telah kita lakukan uji spesifikasi, kita lakukan uji hipotesis, baru kemudian kita lakukan peramalan dari model yang telah kita bangun atau kita dapatkan. Jadi inilah metodologi yang harus kita lalui dalam mempelajari ekonometrika. Berarti memahami atau mempelajari ekonometrika tentu tidak terlepas dari landasan teori yang menjadi dasar dari membangun model yang akan kita analisis dalam ilmu ekonometrika. Saudara belajar ilmu ekonometrika tentu tidak terlepas peranan penting dari data yang ada, karena dalam ilmu ekonometrika yang menjadi objek pembahasan adalah atau objek analisisnya adalah data. Ya, jadi pemahaman data untuk memahami konsep ekonometrika juga sangat penting. Lalu apa itu data? Bahwa data sebenarnya atau di dalam ilmu statistika kita kenal merupakan catatan atas kumpulan fakta. Jadi segala informasi yang kita dapatkan apakah itu pernyataan yang kita peroleh itu merupakan data. Dan data tidak selalu dalam bentuk angka-angka. Ya, walaupun kemudian di dalam ekonometrika Data, dari, atau data yang uh, bersifat kualitatif Kita kuantitatifkan kemudian Agar mampu kita analisis menggunakan teknik-teknik ekonometrika Jadi dalam penggunaan sehari-hari Data ini nanti kita akan uh, koleksi dari berbagai sumber Baik itu dari sumbernya langsung Maupun dari berbagai lembaga penyedia data Nah jadi, berbicara tentang pengumpulan data, sumber data ini bisa bersumber dari hasil eksperimen sendiri maupun non-eksperimen. Dimana sifat-sifat data yang akan kita gunakan, ada yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Kalau dia data primer, kita mengumpulkan data langsung dari sumbernya atau dari objeknya, sedangkan kalau data sekunder, kita kumpulkan datanya dari lembaga penyedia data atau dari pihak ketiga itu yang dengan data sekunder nah berbicara tentang data sekunder kita bisa menggunakan beberapa sumber yang bisa kita akses secara daring untuk memperoleh data, secara, data sekunder misalnya badan pusat statistik atau dari Bank Indonesia dari OJK atau dari data.go.id atau dari World Bank IMF dan beberapa lembaga-lembaga resmi lainnya yang menyediakan data atau mempublish data yang bisa kita akses secara daring maupun secara luring. Pada analisa ekonometrika yang akan kita gunakan atau kita akan bahas ke depan, ya misalnya kita lihat nanti simulasi data untuk data analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda, Analisis atau simulasi yang saya kelompokkan menjadi dua adalah didasari pada sifat data yang ada ya Yaitu datanya apakah sifatnya cross section maupun sifat datanya adalah time series Nah berbicara tentang sifat data pada dasarnya ada tiga sifat data itu Yang pertama adalah data runtuh waktu atau data time series Yaitu data yang kita himpun dari uh, satu objek tetapi dari uh, waktu ke waktu. Misalnya kita menghimpun IPK mahasiswa seorang mahasiswa katakan begitu dari semester 1 sampai semester 7. Jadi semester satu IPK-nya kita kumpulkan dari waktu ke waktu, maka data yang kita himpun itu namanya adalah data time series. Atau misalnya kita menghimpun data PDRB sebuah daerah PDB dari tahun 2020, 2021, 2022 dan seterusnya ya. Kita himpun dari waktu ke waktu dari satu daerah tertentu, maka itu namanya data time series. Nah, sebaliknya data time data cross section ini adalah merupakan data yang kita himpun pada suatu periode waktu tertentu tetapi dari lintas tempat atau lintas sektoral. Bisa individu, ruang, tempat, dan lain sebagainya Misalkan IP semester ip mahasiswa di satu kelas ini ya Di semester kemarin Katakan di, di kelas ini ada 40 orang mahasiswa IP semester kemarin ada berapa atau berapa Tentu kalau saya tanya berbeda-beda Si A memiliki IP katakan 4,00, 3,7, 3,6, dan lain sebagainya jadi dari keempat puluh orang mahasiswa itu kalau saya kumpulkan pada satu semester tertentu, saya himpun datanya namanya adalah data cross section. Atau kalau kita lihat contoh kasus PDRB misalnya, PDRB daerah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, terdiri dari beberapa kabupaten kota pada tahun tertentu, katakan tahun 2019. Jadi kalau kita kumpulkan semua PDRB kabupaten kota yang ada di wilayah DIG, pada tahun 2019, ini adalah merupakan data section Dan yang terakhir adalah data panel atau pooling data. Jadi kalau pooling data ini adalah penggabungan antara section dan time series. Nah, jadi misalnya dalam contoh tadi soal mahasiswa, jadi misalnya dalam satu kelas ini ada 40 orang mahasiswa, saya kumpulkan IPK-nya dari semester 1 sampai semester 5, katakan begitu. IPK-nya untuk setiap mahasiswa yang ada dari 40 mahasiswa yang ada. Jadi, itu yang disebut dengan data panel. Sedangkan kalau misalnya contoh tadi PDRB, katakan misalnya PDRB kabupaten kota yang ada di wilayah DIY dari tahun 2015 sampai 2019. Kalau kita kumpulkan data semacam itu, namanya data panel atau pooling data. Nah, pada pembahasan ekonometrika dasar ini, data panel belum kita pelajari, melainkan nanti kita akan pelajari khusus pada mata kuliah ekonometrika lanjutan di semester depan. jelas seperti yang saya jelaskan di awal bahwa ilmu ekonometrika merupakan perpaduan tiga bidang ilmu, antara lain, ilmu ekonomi, teknik matematika, dan teknik statistika. Nah, oleh karena itu pada bagian ini, kita akan melihat beberapa uh, review materi kuliah kita di matematika ekonomi dan statistika yang akan mengingatkan kita beberapa teknik yang sangat bermanfaat mempelajari mata kuliah koremetrika pada makhluk yang yang pertama aturan uh, turunan atau differential fungsi ada beberapa ketentuan atau kaedah dalam mengeringkan fungsi yang misalnya dalam mengeringkan fungsi berpangkat jika y sama dengan x pangkat n dimana n adalah sebuah bilangan konstan dan x serta y adalah variabel maka turunan y terhadap x kita sembuhkan dx. Yaitu, kita mengembangkan pangkat dari x, nya kalau pangkatnya adalah n, maka kita berikan ke depan, kita kalikan ke variabelnya. Jadi, pangkat dari x itu kita kurangi dengan satu, sehingga turunannya terhadap x adalah n kali x pangkat n kurang satu. Kita b, contoh. Misalkan kita mencari nilai turunan dari Y sama dengan 2X pangkat 3. Karena X yang berpangkat 3 kita turunkan ke depan menjadi 3 kali 2X pangkat 3.1 Atau bahwa keseramatan turunan Y terhadap X adalah dengan X pangkat 2. Nah, selain itu ada juga kaidah uh, perkalian dalam uh, turunan fungsi atau di turunan perkalian fungsi. Katakan misalnya kita punya fungsi y sama dengan u kali di v dengan u dan v adalah dua buah fungsi yang lain yaitu u adalah fungsi dari x dan v adalah fungsi dari x maka turunannya terhadap x kita menggunakan formula ini. Dx sama dengan U nya kalikan turunan, turunan V terhadap X tambahkan dengan V kalikan dengan turunan U terhadap X kita ambil contoh misalnya kita ingin mencari turunan y atau Y sama dengan 2x tanpa 1 katakan ini fungsi U dan x kuadrat kurang satu katakan ini fungsi V maka untuk mencari turunan Y terhadap X kita lakukan pemisahan jadi kita katakan bahwa misal U itu adalah 2x tanpa 1, maka ketika kita turunkan U terhadap X, kita dapatkan D, D x untuk mendapatkan nilai seperti ke sebelumnya. Karena X yang berpangkat 1 maka D 2x adalah 2. Kemudian katakan tadi V sama dengan X pangkat 2 kurang 1, lalu berangkatkan ke pertama sebelumnya, sehingga di -D adalah 2x. Nah, untuk menyelesaikan persamaan y, 1 turunan y sama dengan 2x tambah 1, kalikan dengan x kuadrat 1, kita bisa gunakan formula ini, ya, yaitu bahwa u, u adalah 2x tambah 1, kalikan dengan turunan v kare x adalah 2x, tambahkan dengan v, v adalah x kuadrat 2 1, kalikan turunan u kare x, yaitu 2. Oleh karena itu, kalau kita sudah amatkan, maka turunan y terhadap x adalah dengan x kuadrat tambah 2x kurang 2. Kemudian ada turunan uh, differential pembagian fungsi. Maka misalkan y sama dengan u per v, di mana u adalah fungsi dari x dan v adalah fungsi dari ax. Maka turunannya terhadap x adalah jadi kali turunan u per terhadap x dengan perkalian antara u kali turunan v terhadap x, lagi dengan v kuadrat. Nah agar lebih paham kita ambil contoh seperti ini. Katakan inilah u dan inilah v. Nah di sini kita harus uh, mampu jangan atau tidak terbalik ya menentukan yang mana. Uh, Pembilang dan menangat penyebut. Jadi pembilangnya adalah x kuadrat kurang tiga, penyebutnya adalah x tambah dua. Kenapa? Karena ketika kita menuliskan dirumus, kita jangan terbalik dengan menangat yang menangat penyebut dan yang pembilang. Kalau karena itu maka untuk menyelesaikannya sama seperti uh, Kaida sebelumnya. Kita lakukan permasalahan bahwa uh, penyebutnya katakan adalah x tambah 2 dan pembilangnya akan x kuadrat kurang 3. Oleh karena itu, kalau misalnya pembilangnya adalah x kuadrat kurang 3, kita misalkan adalah u dan kita turunkan u terhadap x adalah 4x. Dan penyebutnya adalah x kuadrat x tambah 2, ketika kita turunkan v-nya ini terhadap x, sama dengan 1. Nah, setelah kita lihat misalnya maka kita masukkan ke dalam formulir bahwa turunan seperti yang kita sebutkan sebelumnya yaitu DDX sama dengan ini rumusnya masukkan hasil turunan sebelumnya maka kita peroleh nilai turunannya terhadap X nah jadi seperti uh, yang saya katakan dialog ini adalah merupakan preview materi kita pada mata kuliah, matematika dan statistika karena itu saya harapkan nanti silakan digamalkan di kembali lagi materi yang pernah kita pelajari di matematika ekonomi dan di statistik. kemudian kita juga mempelajari di matematika ekonomi bahwa jika y sama dengan fungsi dari u dimana fungsi dari x, atau kita kenal dengan diferensial fungsi dalam fungsi Maka turunan y terhadap x adalah kita beri sumber x sama dengan Turunkan y terhadap u, kita sembuhkan di d, d u, dan turunkan u terhadap x, kita sembuhkan di u, d, x. perkaliannya kita kalikan ke luar y terhadap x. Kita ambil contoh y sama dengan 2x tambah 5 dipangkatkan dengan 3. Maka untuk menyelesaikannya, kita lakukan pemisalan bahwa 2x tambah 5 ini katakan u. Sehingga maka y sama dengan u pangkat 3 nah karena kita misalkan bahwa u adalah 2x tambah 5, ketika kita turunkan U terhadap x kita peroleh nilai adalah 2. nah karena kita sudah misalkan bahwa 2x tanpa 5 adalah u, maka jika ini kita ganti dengan u, maka y sama dengan u pangkat 3. kalau kita turunkan y terhadap u karena variabelnya merupakan lagi x tapi u, kita peroleh di y jadi u, sehingga turunannya adalah 3u kuadrat. Oleh karena itu, maka kalau, kita, kalau tadi di awal kita mencari turunan Y terhadap X Maka turunan Y terhadap U Kalikan dengan turunan U terhadap X Atau bahwa turunan Y terhadap U adalah 3U kuadrat Dan turunan U terhadap X adalah 2 Karena kita sudah selamatkan sama dengan, dengan U kuadrat Maka nilai U ini kita ganti seperti nilai U yang kita misalkan sebelumnya 2x tambah 5 Oleh karena itu maka turunan terhadap X adalah 6 kali 2x tambah 5 di kuadrat Di matematika ekonomi juga kita pernah belajar vektor yaitu uh, menjadi kita kita nanti untuk menandirah nilai konstanta dan koefisien pada persamaan regresi berganda menggunakan pendekatan matriks nah di matriks ada vektor dan ada matriks vektor itu merupakan matriks khusus yang mempunyai hanya satu garis atau satu kolom. nah kalau kita atau sebuah matriks yang hanya terdiri dari satu garis itu kita sebut dengan vektor garis dan matriks yang hanya terdiri dari satu kolom itu disebut dengan vektor kolom. kemudian kalau kita melihat notasi yang kita ataumu ya digunakan untuk menggambarkan sebuah vektor maka kita gunakan nah, simbol ini, kita notasi ini. Ya, misalnya ini adalah vektor A dan ini adalah vektor C nah, ini contoh ya, vektor baris dan vektor kolom katakan vektor dari A itu adalah vektor baris yaitu 2 min 1 4 katakan juga vektor C itu adalah vektor baris nilainya 3, 1, dan 2. Ini juga ee, merupakan vektor, tapi vektor kolom hanya terdiri dari satu kolom, yaitu vektor a, nilainya adalah satu, empat, dua, dan vektor b adalah 7, dua, tiga, dan dua. Nah, selain vektor ada juga matrix ya, yaitu merupakan kumpulan bilangan yang disebutkan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk persegi. Berbeda dengan matriks sebelumnya hanya terdiri dari satu baris atau satu kolom. Karena terdiri dari, dari uh, antara baris dan kolom. Ba beberapa unsur yang membentuk atau unsur-unsur yang membentuk dari sebuah matriks itu kita serberik dengan notasi aij, di mana i, I menunjukkan barisnya, baris keberapa, dan j menunjukkan pada kolom keberapa matrik yang terdiri dari banyaknya baris sebanyak M dan banyaknya kolom sebanyak n maka matrik itu disebut matrik yang berordo M kali n. ini contoh misalnya salah satu matrik yang berordo M kali n. jadi ini unsur-unsur dari matrik A11 A12 A12 berarti matrik yang atau nilainya ini ada pada baris 1 kolom 2 kalau A22 adalah nilai unsur matrik yang ada pada baris 2, kolom 2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mengoperasi matrik. Ya, kita mulai dari penjumlahan. Ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami dalam menjumlahkan dua buah matrik. Yaitu bahwa apabila berorde sama, baru kedua buah matrik itu bisa dijumlahkan pada sama yaitu jumlah baris yang sama dan jumlah kolomnya juga sama. Misalkan matrik A dan matrik B ya berordo sama akan menghasilkan matriks C, dimana mana matriks C ini juga memiliki ordo yang sama dengan matriks A dan matriks B. Ye. Kemudian dalam menjumlahkan atau mengurangkan dua buah matriks ini berlaku kaidah komutatif yaitu bahwa a ditambah b, b adalah sama dengan b tambah a. Nah, jadi ini uh, kaidah kompetisi dalam uh, operasi matrik penjumlahan. Kemudian kaidah asosiatif. Ya, kalau misalnya ada tiga buah matrik bertakat a, b dan c, maka untuk menjumlahkan ketiga matrik ini bisa dengan cara pertama tambahkan matrik b terhadap c, baru hasilnya ditambahkan dengan matrik a atau bisa juga nilainya atau A. dengan menambahkan matrik A dan matrik B terlebih dahulu hasilnya baru tambahkan dengan C hasilnya akan sama nah, ini disebut dengan kaidah asosiatif ini berlaku untuk penjumlahan dua atau lebih sebuah matrik dengan catatan dari bahwa matrik A, B dan C memiliki ordo yang sama Nah, kalau kita melihat operasi dari matrik, tentu keidahannya berbeda dengan uh, penjumlahan dua buah matrik. Ya. Kalau pada uh, penjumlahan matrik sebelumnya, syarat yang harus dipenuhi bahwa ordo dua buah matrik itu harus sama. Sedangkan pada operasi perkalian, syarat yang harus kita penuhi agar dua buah matrik ini bisa dikalikan adalah Apabila jumlah kolom matrik yang akan dikalikan sama dengan jumlah garis dari matrik pengalinya, jadi berbeda dengan kaidah penjumlahan sebelumnya, ya, kaidah komutatif berlaku sedangkan kalau untuk perkalian matrik ini tidak berlaku kalau misalnya kita mau uh, mengalihkan beberapa dua matrik maka sistemnya yang akan kita gunakanlah adalah sistem lajur dan baris sistem lajur baris dan kolom yaitu kolom baris dikalikan dengan kolom oke, bila matrik dikalikan dengan matrik maka tentu akan menghasilkan sebuah matrik baru katakan matrik A dan matrik B dengan ordu matrik A adalah M kali N Jumlah barisnya m dan jumlah kolomnya n, sedangkan matriks B adalah berordo n kali p, maka agar A dan B bisa, harus atau uh, bisa dikalikan, syaratnya adalah bahwa jumlah dari uh, kolom dari A haruslah sama dengan jumlah baris dari B. Kemudian berbicara tentang matriks ada juga uh, operasi yang lain adalah transpose transpos ini secara definisi merupakan sebuah metode operasi matrik di mana merubah elemen dari baris menjadi kolom, baris menjadi kolom. Nah, ada berapa sifat dasar yang harus kita pahami dalam uh, mencari transpos sebuah matrik ya. Yang pertama bahwa sebuah matrik yang kita transpos lalu kita transpos lagi akan menjadi uh, matrik asalnya. Jadi katakan matrik A kita transpos, lalu kita transpose lagi maksudnya adalah matrik A yang kedua kalau misalnya kita jumlahkan uh, dua buah matrik lalu kemudian kita transposkan hasil penjumlahan dua buah matrik ini nilainya akan sama kalau pertama dua buah matrik itu masing-masing kita transpose dulu lalu kemudian kita jumlahkan dan kaidah yang ketiga bahwa dua buah matriks yang kita kalikan hasilnya kita transpos hasilnya sama kalau pertama kita transpos kedua buah matriks itu baru kemudian kita kalikan. Nah inilah beberapa kaidah yang besar yang berlaku dalam uh, mengtranspos uh, matrik. Kemudian dalam matrik juga kita kenal ada determinan. Jadi uh, mencari determinan ini juga sangat uh, bermanfaat atau berguna nanti ketika kita uh, menerapkannya dalam mendirai nilai konstanta dan koefisien uh, regresi linear uh, berganda. Nah, misalkan kita uh, memiliki sebuah matriks B yaitu berordo tiga kali tiga, maka kalau kita cari nilai determinan dari B ini kita Nah, caranya ya, kalikan satu dengan dua dengan tiga kalau ini misalnya kita gunakan itu perkalian silang kemudian tambahkan dengan tiga kali kali tiga lalu dua kalikan dengan dua kali dua hasilnya seperti ini kemudian hasil perkalian per perkalian itu kemudian kita kurangkan dengan laju dari bawah Tiga kali dua kali dua ini, tambahkan dengan dua kali empat kali satu ini, lalu tiga kali tiga kali lima atau kalau kita nilai dari determinan matriks adalah sama dengan tiga. Lalu di matriks juga kita kenal ada inverse, jadi konsep dari inverse ini merupakan kebalikan dari matrik nah, jika misalnya kita memiliki sebuah matrik A yaitu dengan nilai atau nilai A, bilangannya adalah A, B, C, D maka inverse dari matrik A itu adalah kita beri notasi A pangkat minus 1 nah, ini adalah uh, simbol atau notasi menunjukkan nilai matrik atau nilai Uh, nilai invers dari matrik A. nah formula yang kita gunakan adalah untuk mencari invers sebuah matrik yaitu support determinan dari matrik itu kalikan dengan nilai transposional jadi karena uh, matrik yang adalah matrik A A, B, C, D maka kita cari terlebih dahulu nilai determinannya kalukan dengan nilai Dalam teknik statistika yang kita pernah pelajari, khususnya statistika induktif kita pernah belajar pengujian hipotesis. Teknik pengujian hipotesis ini nanti kita akan terapkan pada uh, ekonomi juga. Nah, apa itu hipotesis? Secara definisi, hipotesis itu merupakan suatu pernyataan tentang sebuah parameter populasi yang harus digerifikasi. Karena kita bekerja menggunakan, krimnya, menggunakan data sampel, maka untuk mengestimasi atau untuk menggambarkan kondisi parameter kita gunakan data statistik Nah apakah statistik sama dengan parameter kita perlu verifikasi melalui uji hipotesis Nah dalam pengujian hipotesis ini kita beri sebuah definisi merupakan suatu mekanisme atau prosedur ya, berdasarkan bukti sampel dari teori probabilitas untuk menentukan apakah suatu hipotesis ini merupakan pernyataan yang masuk akal atau tidak. atau dalam bahasa sederhananya bahwa pengujian hipotesis ini merupakan suatu metode yang menggunakan teknik probabilitas untuk mengatakan apakah nilai sampel sama dengan nilai populasi. kalau ukuran sampel adalah statistik dan ukuran populasi adalah parameter, maka apakah Statistik sama dengan parameter. Nah, karena pengujian hipotesis merupakan sebuah prosedur, maka untuk menguji hipotesis kita mengenal ada lima langkah atau lima tahapan. Yang pertama adalah perumusan hipotesis, yaitu merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Nah, perumusan hipotesis nol dan alternatif ini tentu kita dapatkan dari gambaran pernyataan yang ada pada kasus yang kita sedang uji kemudian yang kedua adalah tingkat signifikansi, yaitu nilai probabilitas kita menolak hipotesis yang benar ya, jadi kalau kita ingin atau mau menentukan uh, berapa probabilitas kita akan menolak sebuah hipotesis yang benar, tentu nilainya adalah sekecil mungkin pada ilmu sosial seperti uh, ilmu ekonomi nilai tingkat atau persentase alfa yang umumnya dapat dikeluarkan adalah mulai dari 1% sampai 10% yang ketiga pemilihan uji statistik tentu di dalam pengujian hipotesis nanti kita mengenal banyak sekali ya uji statistik yang akan kita gunakan di statistika inferensial tidak kenal ada uji Z, uji T, uji square ya nanti di uh, ekonometrika ini kita akan mengembangkan beberapa uji uji yang lain ya. tetapi tahapan yang akan kita terapkan untuk uji itu adalah yang keempat adalah aturan pengambilan keputusan nah, yaitu kita akan meletakkan nilai ke alfa atau nilai tingkat signifikan ini pada sisi kurva normal yang kita anggap terdistribusi normal Ya, kalau misalnya kita memilih uh, satu arah atau dua arah, ini bergantung pada rumusan hipotesisnya. Kalau dua arah, maka yang kita lagi dua, kita distribusikan pada masing-masing ujung kurva normal. Kalau hanya satu, maka kita tinggal meletakkan nilai Alfa pada ujung kurva normal. Setelah itu baru kita mengambil sebuah keputusan dari hasil pengujian. Kemudian uh, berbicara tentang uh, pengujian hipotesis. ini Kita kenal ada uji satu arah dan uji dua arah. Nah, seperti yang tadi, uji satu arah ini bergantung atau uh, uji satu arah atau dua arah ini bergantung pada rumusan hipotesis alternatifnya. Yaitu apabila misalnya rumusan hipotesis alternatifnya parameternya lebih besar dari atau lebih kecil dari jadi kalau rumusan hipotesisnya adalah parameternya besar atau kecil dari maka uh, ini merupakan uji satu arah. Tanda pertidaksamaan ini akan menandakan arah daerah penolakan nol. Kalau misalnya besar dari nol atau besar dari nilai tertentu maka uh, nilai kurvanya akan terdekat ke kanan. Sebaliknya kalau misalnya tanda kecil dari maka nilainya akan terdapat ke kiri Dan itu bergantung kepada nilai tanda besar atau kecil nah ini contoh rata-rata pendapatan pialang saham perempuan kurang dari atau sama dengan 65 ribu dolar per tahun nah, karena disini menggunakan kata kunci kurang dari atau sama maka rumusan hipotesisnya hipotesis uh, harmoninya adalah yaitu bahwa uh, nilai dari rata-rata atau mu sebagai sumber rata-rata mu besar sama dengan apa hipotesis ya. mu kurang sama dengan 65.000 berarti hipotesis alternatifnya adalah rata-rata pendapatan biaya sang perempuan lebih besar dari 65.000 dolar per tahun. Oleh karena itu maka ketika kita rumuskan hipotesis alternatifnya bahwa H1 adalah mil lebih besar dari 65.000 ribu dolar per tahun nah, ketika kita menentukan aturan pengambilan keputusannya, kita menggunakan profile yang uh, terbuka ke kanan, karena dia menggunakan tanda besar dari sebaliknya, kalau misalnya kita menggunakan uji dua arah ini bergantung pada uh, itu kalau misalnya rumusan hipotesisnya tidak menentukan arah, ya, ya misalnya menggunakan tanda sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, ini contohnya: rata-rata pendapatan kebiasaan perempuan adalah 65 ribu dolar per tahun. Di sini tidak menentukan besar dari atau kecil dari, berarti ini menggunakan uh, konsep bahwa kalau news sama dengan 65.000 dolar kita sedangkan hipotesis alternatifnya new tidak sama dengan enam dolar per tahun. Oleh karena itu untuk menguji hipotesis seperti ini kita gunakan uji dua arah. Saudara dengan demikian materi kuliah kita tentang konsep dasar atau materi pada hari ini saya pikir bisa kita tutupkan. Dan saya berharap Anda kembali membuka materi-materi yang pernah Anda dapatkan di mata kuliah statistika dan matematika ini sebagai detail nanti memahami konsep ekonomi berita. masih juga teori-teori yang pernah Anda pelajari, mikro, dan makro berikutnya. Demikian materi kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita sepatutnya sajatkan terima kasih.